Oke okay guys selamat malam Sampai jumpa lagi di channel Abah Roges Bersama tim Ciludulur Misteri Malam ini Abah berada di lokasi uh, Terkenalnya Legok Cangcut dilakukan terus di mana lokasi ini menurut warga sekitar banyak sekali hal-hal yang ditemukan penampakan penampakan lah hal-hal ganjil oke seperti biasa sebelum dilanjut apa mohon yang belum subscribe di channel Abah Roges juga di channel Tilodolor Misteri tolong di subscribe di like di komen demi penerbangan channel Abah Roges dan Tilodolor Misteri Okay. Uh, untuk lebih jauhnya secara kita ungkap misteri tabir misteri yang ada di lingkungan sekitar ini ini lokom cijengkol ya nah cangcut nama itu dengan <tuh> kalinya kali cijengkol namanya kali cijengkol uh, biar biarinlah kali cijengkol di sini ceritanya abah tahu sendiri di sini. Dulu lupa lagi lah baru beberapa tahun yang lalu di sini ada seorang wanita ditemukan uh, ditemukan setelah dibunuh di sebelah atas sana. Karena di sini wanita itu hanya mengenakan pakaian dalam BH sama celana dalam sehingga terkenal tempat ini legok cangcut. Oke, okay. kita eh, langsung saja bersama tim arkeologul misteri sebagai supranaturalnya Om Ian mengko Om Ian. di Ladang. Jadi yang terasa paling besar energinya di sini. Hmm. Betul betul. lalu alam dulu apakah memang penarikan mayat dari sini Bisa, banget di sini sih, cuman saya rasa energinya paling besar di sini kita keluar masuknya soalnya pembatas dan kaitannya dengan cerita tadi kayaknya menjadi daya tarik buat makhluk-makhluk buat hanya berkumpul di sini. Pak. Tambah kita juga nih ada apa mobil dari tadi mendeteksi ya. juga ya. Makanya bisa dirasakan. Tolong bisa di ya kalau bisa komunikasi, Pak. Ngobrol sedikit. orangnya paling panas. ini juga ada yang menemukan ular bulu enggak Pak ular besar berbulu juga ular bulu yang pernah ditemukan di sini yaitu sejenis mabah ya. seperti kanggi jongkong King kingkong berbulu gitu jadi tangannya kali ya sudah ya. kayak ular gitu ya bukan orang iya Pak kan seperti itu yang ditemui di sini. Kebuyutan saya kayu kali tangannya doang. wah oh, bergerak ya, besar di bawah ya. ini yang kata nenek tadi yang suka menggangguin oh, ya. yang suka menampakkan menampakkan besar banget ya, nenek di ini aku kayak mau keluar, gak mau jadi aku beri itu aura negatif negatif negatif ya, ini uh berat nih ini udah ini udah berat berat empynya udah mulai ke atas pancing kayaknya keganggu karena nah, kita, kita bukannya tapi tujuan kita ini mengganggu lah yang tahu kenapa dia itu sering mengganggu betul betul betul betul keluar itu bah samburasun samburasun ah udah samburasun kemudian naon sama tadi para luna paswana kurang sedap ah. para kancak koyong keran sekarang ayam ah, hmm. ah. Hmm. ah. Hmm. noh hai di saya yang itu lain-lain main lain kehidupan lain Rek tanya ke oh berita, saya ya teh lain kurang dia kan cemar hanya berita, nah soalnya dia orang kampung, dia malah ayah ceritanya tadi orang lembur di teh, sok diganggu, kan sok diganggu, ku anjay, oh, di sok diganggu, berikan bisa nanya, jam pertumbuh, eh. eh? pegawai, Hmm? yang Belalak akan selai. manusia tugas anjengnya. Lah, hmm. lu maksudna? tahan Pae ke amarehna. Tah anu maréntahna. Hah? sayang udah hmm? kudu wow, Anjeng malu Allah, saya ge malu Allah ah, hai, hai, gitu, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Ya hai, hai, hai, hai, hai, hai, nang nang di rumah lain lain memang hayang nya ho hayang naon lain Nah untuk tujuan nah makin besar ]ah, keluarga di dia karunya warga tengah ngajar ngajar aing di dia supaya ngancurkan marane kb itu dia. Tiba hal lagi aing mau ngesa di dia sama ngesa ria syahyamnya rumah mak jerak ngancurkan kuma aing lelen kuma anjir gula itu saruga maha allah ulah itu batur usaha di sini si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 koin sabutita, so. hmm. <tuh> keluar lagi dia, keluar lagi, keluar. Cukup. lain lagi, Heh? Hmm? Eh? nangtung nangkrung, nangtung mana nangkrung, nangkrung, nangkrung, nangkrung, nangkrung, nangkrung, nangkrung, nangkrung, nangkrung, nangkrung, nangkrung, nangtung nangkrung, nangkrung, Sofi aw, ayah nangis, bantu, Ayo, ayo, ayo, dituturkan. Ayo, dituturkan. gimana ayo, Ayo, hmm. Arek so, diuk, Ayo, Ayo, Ayo, tok tok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 Eh, itu, eh, itu itu. Sini sini deh. Mana cari sih?